End of the Match Real Madrid versus Osasuna, Vinicius Junior Madrid dan Osasuna berduel di laga pekan ke-7 La Liga 2022-2023. El Real berusaha meneruskan tren positifnya sebelumnya, di mana mereka terus menang dalam enam laga. Namun, Madrid kesulitan membongkar pertahanan Osasuna. Apalagi El Real tak main terlalu klinis seperti biasanya. Madrid memang bisa unggul lebih dahulu melalui Vinicius Junior. Namun, Kike Garcia bisa menyamakan skor jadi satu sama. Madrid kemudian diuntungkan dengan di kartu merahnya David Garcia. Mereka juga sempat diberi hadiah penalti, sayangnya Karim Benzema gagal menuntaskan peluang emas tersebut. Pertandingan pun berakhir tanpa pemenang, laga Real Madrid versus Osasuna berakhir imbang satu sama. Tak banyak pemain yang tampil apik di laga tersebut, namun menurut catatan who Court, ada satu pemain yang performanya patuh di jempol yakni Vinicius Junior. Dia mendapat rating tertinggi, yakni 8,37, jadi dia layak menjadi man of the match di laga Real Madrid versus Osasuna ini. Hal tersebut memang dirasa layak. Dia tampil aktif di sayap kiri dan sempat mengekreasikan dua peluang untuk mencetak gol. Selain itu, satu-satunya gol Madrid dihasilkan dari kaki kirinya. Dari catatan who di laga Real Madrid versus Osasuna itu, Vinicius Junior melepas tiga tembakan ke gawang, ketiganya tepat kesasaran. Ia juga mencatatkan dua keipas, anak muda dari Brasil ini juga mencatatkan lima dribel sukses terbanyak dari pemain lain. Delapan umpan silang dicatatkan oleh Vinicius meski hanya satu yang akurat. Selain itu, ia juga mengukir satu intercept di laga Madrid versus Osasuna ini. Troy Dine sarankan Jude Bellingham kalak Liverpool dan gabung Madrid Striker Birmingham City, Troy Diney menyarankan agar pemain muda berusia Dortmund, Jude Bellingham, untuk bergabung dengan Real Madrid dan menolak pendekatan dari Liverpool pada jeda transfer musim panas 2022. Dalam komentarnya, Troy Diney meyakini bahwa atmosfer sepak bola Spanyol akan lebih cocok untuk pemain asal Inggris berusia 19 tahun tersebut. Saya hanya punya perasaan bahwa sepak bola Spanyol akan cocok untuknya. Jika Real Madrid menawarinya untuk bergabung, saya tidak bisa melihat Jude akan menolaknya," kata Diney kepada The Sun. Lebih lanjut, Troy juga meyakini bahwa Jude Bellingham bisa menjadi Kapten Timnas Inggris di masa depan. Untuk saat ini, Bellingham sudah menjadi Kapten Borussia Dortmund di usia 19 tahun pada laga melawan FC Köln sabtu 1 Oktober malam waktu Indonesia Barat setelah Marco Reus dan Mats Hummels yang menjadi Kapten utama dari wakil Kapten Tim Harus Absen. Ia pun berpeluang besar melanjutkan kiprahnya sebagai kapten tim di laga melawan Sevilla tengah pekan nanti. Saya sudah berpikir dia adalah seorang superstar. Saya tidak akan terkejut jika dia adalah wajah ikon pertandingan FIFA tahun depan dan saya pikir dia akan menjadi kapten Inggris dalam waktu 3-4 tahun mendatang. Selanjutnya, Real Madrid diakini akan berusaha mendatangkannya pada musim panas 2023 mendatang dan ia diprediksi bernilai sebesar 100 juta euro atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Varadzkelia sudah lama dipantau Napoli sejak era Carlo Ancelotti Vika Varadzkelia mampu tampil gemilang bersama Napoli di Serie A musim 2022-2023. Terungkap fakta kalau pemain asal Georgia tersebut telah lama dipantau oleh manajemen Tupar Tenoppe ketika klub masih dipegang oleh Carlo Ancelotti. Guarata total telah mencetak 5 gol dan satu asis dari 8 giornata yang dimainkannya. Usut punya usut winger berusia 21 tahun itu ternyata memang sudah lama dipantau oleh manajemen klub saat tim dilatih oleh Carlo Ancelotti. Hal ini diutarakan langsung sendiri oleh Don Carlo dalam wawancaranya kepada Rai Sport. Napoli sukses mendatangkan sejumlah pemain bagus itu menjadi penyegaran untuk mereka, ucap Ancelotti. Sulit untuk memprediksi apa yang mereka bisa lakukan karena pemain-pemain baru yang mereka datangkan membuat tim menjadi sulit untuk ditebak. Apakah Faradzcalia kejutan besar? Bagi kalian yang tidak mengenal dia, kami sudah memantaunya sejak saya melatih di Napoli. Dia adalah pemain yang spesial, tutup Encelotti yang sekarang memegang Real Madrid. Dan Carlos sendiri memegang Tupar Tenope selama 1,5 tahun, tepatnya dari bulan Mei 2008 hingga Desember 2019. Setelah itu, ia kemudian singgah sejenak di Inggris untuk menukangi Everton sebelum kembali lagi memenangi Real Madrid sejak musim panas tahun 2021. Suarez Samakan Valverde Dengan Girard, Ancelotti Setuju Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji salah satu pemain andalannya, Fede Valverde. Ancelotti menyamakan Valverde dengan legenda Liverpool, Steven Girard. Valverde memainkan musim terbaik dalam karirnya sejauh ini. Dia sudah berhasil mencatatkan 4 gol dan 2 assist dari 9 laga di semua kompetisi. Sebelumnya, rekan Senegara Valverde Luis Suarez menyamakan Valverde dengan Steven Gerrard dan Ancelotti setuju. "Pd memiliki banyak kesamaan dengan Gerrard, sangat menyenangkan melihat dia dibandingkan dengan pemain yang begitu sukses, kata Ancelotti seperti dilansir football dari laman resmi club. Pede memiliki semua yang dia butuhkan untuk mencapai level yang kami inginkan darinya dan bahkan lebih. Madrid dan Barcelona adalah dua tim yang belum terkalahkan di La Liga musim ini. Keduanya akan bertemu dua minggu lagi. Namun, no Ancelotti tak mau memikirkan laga itu karena masih ada empat lagi lagi sebelum pertemuan melawan Barcelona. El Clasico masih jauh. Kami memiliki pertandingan yang lebih penting terlebih dahulu seperti Osasuna, ujar Ancelotti. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan besok karena para pemain terlihat dalam kondisi yang sangat baik. Selanjutnya, kita akan mengalihkan perhatian kita ke pertandingan hari Rabu. Kami tidak bisa memikirkan pertandingan yang masih dua minggu lagi. Tujuan kami di pertandingan besok juga pada hari Rabu dan minggu depan adalah untuk menang.